Alamak, dulu macam hang kebun. Sekarang dah macam waria pula. Eh, apa khabar kawan-kawan semua? Hari ini eh aku nak kongsilah dengan kau orang, semua ni. dua bilah pisau yang digunakan untuk memburu, Yang ini mini tail dan yang ini pula timber wolf. Kedua-dua bilah pisau ni dibuat oleh Wotagia, khas untuk menyiat kulit dan daging lah ataupun skinning yeah? sarung bila pisau mini tail ni diperbuat dengan kydex menggunakan Teko style design atau di macam lemping ha? mempunyai ketebalan 0.08 uh, bersama dengan ballistic nylon custom belt loop kan? jadi dia punya lock dan blade retention ni kan? sangatlah positif dan rapi yeah? dan berat keseluruhannya blade dengan uh, dia punya sarung ni 240 gram Dan bagi timbawa pula sarung bila pisau ni diperbuat daripada kulit. Ah setahu saya inilah kali pertama Wotafgear menggunakan kulit ya bagi sarung bila pisau mereka. Awak tengok jahitan yang ada pada ganjal ataupun welt yang tebal tu. Tengok tu. Ya, kita dapat lihat betapa tinggi Yeah, mutu sarung kulit hasil kerja tangan uh, mereka yeah. Kulit mudah diurut Untuk mengikut bentuk uh, bila pisau Dan gelong Ataupun dangler yeah, Yang datang dengan sarung yeah. Buat pisau ni mudahlah Kita untuk gantung pada leher yeah, Ataupun tali pinggang Secara berjuntayan <laughs> yeah. Dan berat keseluruhannya okay, 300 300 gram ya yeah? blade dengan dia punya sarung okey rita bentuk uh, mini tayang ni menggunakan tank yang penuh dan berkerangka jadi mata bilah pisau menggunakan trailing point design uh, dengan panjangnya uh, 4 inci ketebalannya 3 mm dan gagangnya 5 inci eh yeah? dengan pelapik ataupun liners yang warna merah okay. tulang belakang bilah pisau ni Uh, dia asah dengan 90 darjah ya jadi bolehlah kita keret dia okey untuk mengerik batang api dengan batang api ya mini uh, tayau mudah dikendali ya dengan berbagai cara untuk kita memotong uh, menghiris dan mencungkil apa-apa sajalah ya uh, gagang pisau uh, dibuat dengan material G10 ya dan dibentuk dengan mesin 3D Ya, mengikut bentuk aa, tapak tangan. Ha, ini memberikan keselesaan lah, ya, pada kita pengguna. Ya, berat pisau 198 gram. Bagi timbul buah pula, aa, reka bentuknya dan dimensinya ya, semua sama seperti mini tayau. Cuma bezanya ya, pada mata bilah pisau ni, dia menggunakan drop point design ya, dengan panjangnya bilah. 3 1 inci. Jadi awak akan rasalah eh timber wolf ni agak ringan sedikit ya. Yeah? Okey, jadi kedua-dua bila pisau ni aa, dia menggunakan asahan saber grind dengan mata convex ya. Yeah? Samalah seperti mini tile ya, yeah? timber wolf aa, sedap pada dalam tangan kita lah eh, untuk kerja-kerja persiapan makanan ya. Yeah? untuk kerja-kerja untuk siapkan uh, unggun api ya, dan ukiran dan sebagainya kemasan bila timbul woof menggunakan splatter design ya dengan tulang belakang 90 darjah yang sama seperti uh, bini ya. jadi senang untuk kita mengerik batu api ya. dan gagangnya mempunyai lubang busur gerudi ataupun bore drill divot uh, ini untuk digalas jadi membuat ab, abu api dengan mudah lah, ya. uh, berat pisau 100% 90 gram untuk perbandingan ni dengan apa yang saya ada lah. saya pun tak ada banyak pisau ni namanya BK18 ya dari K-Bar dia menggunakan sarung selkon dan gagang ultramid bila pisaunya panjangnya 4,5 inci dan berat bila pisau ni 204 gram besi yang digunakan adalah 1095 Crovan besi yang sangat ampuh ya seperti SK85 yang dirawat haba ataupun heat treat aa, ke tahap 56 ke uh, 58 HRC ya dan ditempa dua kali ganda ya, ini semua untuk memastikan ya, mata bilau pisau tidak mudah swombeng ataupun bergulung semasa kita memotong daging tulang ataupun bone in uh, meat ya? bagaimana kawan-kawan? sudah buat pilihan? Aa, letakkan komen di bawah ya Terima kasih banyak-banyak dan kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang.